Wow teman lihat di sini ada kurir Shopee teman. Wow, sedang menghitung duit. Mantul. Wadidaw, asik sekali ya teman. Wow, wow wow wow, lihat itu teman. Ada banyak sekali mainan. keren. Ayo teman, kita kumpulkan mainan-mainan ini. Ada mainan apa saja di sini teman? Wow, wow, lihat ini teman. Di sini ada mobil tanki teman. Wow Nice wih, wih, wih. Yang ini lihat kan Wow Yang ini mobil tank teman Mantap Wah Lihat itu teman Ada bus panjang Wow Yang ini namanya bandy teman Uhuh. Apa ini teman Wah yang ini tank lagi teman Mantul Wah banyak tank ya teman Wah ada mobil panjang lagi teman Wah kalau yang ini Ben bebas lagi teman Warna merah keren yang itu mobil sampah mancur hihi hi, banyak sekali mobilnya wadidaw tidakau teman lihat ini mantan ini namanya eskavator it is an eskavator So, wow, lo one, on. yang ini namanya, wah, ini tangki panjang lagi teman. crap, ada tangki lagi. wow, yang ini tangki kecil teman. keren Wow! Ya, Mitsu man, di sini ada Ram truck. Manchur. Yuri yuri yuri Yang itu mobil apa? Mana? Ayo kita cek. Ah, ini mobil apa? Oh, wow. ini kontainer gandeng. Mantap! Wah, ha, ha, ha, ha. Uhuh, lihat itu, teman. Di sana ada mobil besar. Ah, wow, yang ini namanya dump truck besar. Wah, dump truck batu bara. Ah, keren! Wow, apa ini, teman Wih, jangan ekskavator lagi Mantun Yeay Woi, ada yang besar lagi teman Ayo kita lihat lagi Ini apa Wah, ini mobil yang sama Wah, kalau yang ini tidak muter lagi teman Wow Mantap. Wow. Lihat ya, itu teman, di sana ada mobil lagi. Wow! Kalau yang ini mesti loncar. Graaah. Uh. Dia. Oh, dan truk tambang. Wah, ternyata pertambangannya. Mantap. Uh, apa lagi ini? Uh, missile loncer lagi. So it's century, Ooh, it nice, very cool. Come on. <laughs> Wadidaw, lihat itu teman. Ada yang kenal kah? Wah, yang ini mobil polisi. mantap, mm. ini mobil derek, tao tao tao, mon kemon, ye yeah, ye yeah, ye, yeah. wow, yang ini mobil apa ya teman? Ayo kita lihat, <laughs> Maxor truck, mulen mantap wow wajah oh, ini adalah offroad mobil kesukaanku ini teman mantul wow lihat itu teman wow itu adalah mobil yang sama ya, teman, ayo kita ambil ini wow kita juga ambil yang itu Wow, ini adalah loader. Wah, wow, loader besar. Wow, yang ini loader kecil. Eh, wow, sama-sama loader. Mantul. Wow, itu ada mobil panjang, panjang dan panjang-panjang. Waduh, panjang. waduh, waduh, waduh, waduh, wadu, wadu, wadu. Ih, ayo kita ambil Wow, ih, ini mobil carrier. Mantap hmm, yang ini double decker teman. Mu, oh, keren. Wow, yeah, oh, oh. ini Thomas, me. <tip> Wow ada lagi Wow ini kereta Thomas and friend Mantap hmm. Wow ada lagi Wow ini Thomas lagi teman Keren hmm, Lihat itu teman Ada warna merah sama putih Wah ini fire truck Mobil pemadam kebakaran Mantul wow Itu yang terakhir Ayo kita ambil Itu ambil apa Wow Ini carrier lagi cool, Mantap Wah, Sudah terkumpul semua teman-teman Sudah habis Sudah digasak semuanya sama abang Wadidaw mantap nah lagi teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung channel abang ya teman biar besok kita bisa berburu mainan lagi biar lebih banyak lagi ya teman-teman oke let's go